Degabar pertama kita awal dengan yang manis-manis ya Masya Allah Cidukan vitamin dari Bunda Lesti Yang sangat Masya Allah banget Membuat kita pasti semangat terus Untuk mendukung dan mensupport Idola kesayangan Leslar Family Kita lihat persahabatnya di kolom komentar Begitu banyak juga respon yang diberikan di antaranya berasal dari akun itu mengatakan masya Allah sehat-sehat dan bahagia selalu Bundles bersama Papa Bi dan Abang Fatih kesayangan selalu Allah lancarkan semua kegiatan kalian bertiga selama di tanah suci kalian bertiga selalu dalam lindungan Allah ta'ala Amin ya Allah ya Robbal alamin masya Allah begitu banyak doa yang diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar serta BBL kemudian juga berasal kita lihat ada vitamin, masya Allah, BBL lagi digendong oleh Papa Bilar. Kita merasa bahagia saja melihat mereka seperti yang bersahabat, ya, dikelilingi oleh orang-orang baik. Alhamdulillah, masya Allah, Sepertinya juga mereka sudah tentunya sampai di Mekah, selalu mendoakan apapun keputusan, apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar. Semoga persahabat ya, segala urusannya selalu dipermudah Kita lihat juga persahabat untuk berikutnya Ada tentunya Cidukan juga potret kebersamaan Leslar Family Bersama saudara-saudara ini saat mau mendi Madinah Alhamdulillah juga begitu banyak orang-orang yang tulus mensupport Leslar Family Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh akun Adikset tidak ada kerugian apapun kalau sudah mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada keuntungan apapun kalau sudah kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa lagi Bilar Rizmi Bilar, Lesti Kejora, Semoga Barokah dan Selalu Istiqomah ke Madinah Mekah Amin Masya Allah, mudah-mudahan persahabat ya Tentunya bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang sangat luar biasa di Madinah Doa selalu menyertai Leslar family Kemudian kita lihat juga persahabat ada Cidukan juga Ini diunggahannya Papa Bilar Papa B Bi juga menceritakan persahabatnya Ternyata ada kejadian lucu ketika mereka di Tanah Suci Saat banyak sekali yang minta foto bareng persahabatnya Dan ada tentunya salah satu orang yang tentunya tidak mengetahui Kalau Bunda Lesi sudah punya anak Ada Anja persahabat ya Yang tentunya selalu membuat ngakak bahagia Dengan apa yang diceritakan oleh Papa Bilar Masya Allah Dan tentunya kita bahagia juga ketika melihat mereka bercanda seperti ini Masya Allah Mudah-mudahan selalu seperti ini Selalu rukun, bahagia Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal putih Bilal. Masya Allah, seneng banget lihat mereka bertiga dan abang pasti akan makin lengket sama pandanya. Kita lihat juga kalimat komentar yang diberikan dari akun Vivian 3 Bunda, Lesti kelihatan cantik banget ya. Wura mereka kelihatan bahagia dan lebih bersinar. Video-video canda tawa begini yang bikin kita kangen. Sehat-sehat ya kalian, Masya Allah. Alhamdulillah tentunya kita selalu happy melihat canda tawa Leslar family Untuk selanjutnya kita lihat juga Cido Kang yang sangat luar biasa Momen saat dibalik persahabat ya Terlihat Papa Wi dan Bunda Lesi Kejora ini sedang berada di dalam laut Waduh tentunya salpongnya tentunya kepada Papa Bilar Persahabat ya Terlihat sekali Papa B, ini memegang tangannya bunda Leslie di video ini Kelihatan banget teknya katanya Masya Allah Kebahagiaan juga yang kita dapatkan sangat momen di Bali Mudah-mudahan selalu bersama untuk Lesler Pokoknya tentunya tangan-tangani doa terbaik Selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Di kolom komentar pun tentunya banyak sekali dibanjiri respon yang sangat luar biasa Diantaranya antaranya para sahabat dari akun Instagram Sidati Fatimah5980 mengatakan Masya Allah semoga keluarga kecil less lar, selalu bahagia. Amin. Ada juga bersama sahabat tanggapan lain diberikan dari akun Instagram Gigi.nagi mengatakan, pasti si papa lagi ngebayangin ada dia kan suka berimajinasi. Aduh, Masya Allah banget ya. Ada juga bersahabat tanggapan dari akun Fauli mengatakan, papanya abang pegangan mulu, nggak santuy kayak bundanya, katanya tuh. <tuh, tuh. Memang terlihat banget ya, papa B di sini tekotek -tek banget. Tidak seperti bunda Lesti yang tentunya santuy. Masya Allah selalu bahagia untuk Lesti dan Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat Kembali Bapak Bilar tentunya meneruskan sebuah kalimat panjang di akun Instagram pribadinya Soal artikel dan berita-berita miring dan tidak sesuai dengan faktanya Kali ini pemberitaan yang tentunya diluncurkan oleh kapanlagi.com membuat Papa Bilar juga pastinya angkat bicara perhatikan kalimat yang diunggah oleh Papa B baru lihat beritanya ex karyawan mana bos apalagi.com alhamdulillah gua enggak mempersulit hidup gua dengan terlibat cicilan manapun sejak 2019 Belia ya karena mampu, nggak belia ya karena gua ya belum dalam tahap level memiliki sesuatu. Itu lu mau cek bi checking gua nggak? Buat memastikan gua terlibat cicilan atau tidak. Ntar gua DM KTP gua. Tolonglah kapan Anda jangan jadi wadah untuk memfitnah orang lain. Aneh betul, kok bisa bisanya? Percaya sama omongan orang yang gua aja tidak pernah kenal, dan bahkan tidak pernah ketemu orang tersebut. Lagi pula saat terbit berita Anda, ini karyawan saya masih bawah naungan saya. Kok ya bisa-bisanya dibilang ex-karyawan? Itu kalimat panjang yang ditulis oleh Papa Bilal Untuk semuanya, terkhusus para media yang membuat artikel yang tidak sesuai dengan fakta, berhati-hati Karena Leslar tentunya tidak berdiam diri saja Lesti dan Bilar tentunya selalu memantau akun-akun atau media yang memberitakan tidak sesuai dengan fakta, persahabat Kita lihat di kolom komentar begitu banyak juga respon yang diberikan diantaranya dari akun aleska 1111 mengatakan udahlah jangan bahas cicilan lagi biar nggak jadi bahan buat haters nanti dikira klarifikasi soal harta aja kan ini udah berapa kali bilar bahas tentang artikel hartanya nikmati masa-masa sama keluarga bang karena kalau udah di tanah suci urusan dunia pasti lupakan ya ada juga tanggapan lain dari akun Harmini14 Doa terbaik buat Leslar kesayangan Semoga selalu diberikan kesabaran Kekuatan dan Leslar Family Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa ta'ala Amin Doakan saja mudah-mudahan Leslar selalu diberikan kekuatan Kesabaran dengan apa Yang tentunya dilakukan oleh orang-orang di luar sana Kita lihat juga proselaban untuk berikutnya Ada sebuah postingan juga Seandainya artis lain gak jadi tampil Bakal dibuat beritanya seheboh ini juga gak ya? Ini mengenai pembatalan Bunda Leslie Kejora yang tampil di acara Hood Indosiar yang ke-28. Namun kita lihat juga bersama ada sebuah kalimat komentar. Kali ini dari akun Teh Kejora. Eh yang bilang Leslie bakal hadir itu siapa sih? Kan anda yang sibuk keluar-keluar, buset enak bener, udah manfaatin namanya, untuk narik sponsor giliran udah hamin dan keputusannya doi gak bisa hadir, main bilang membatalkan diri Aturan kalau belum fix, jangan heboh sendiri Udah sering banget kayak gini, orangnya gak hadir, tapi diiklalin terus Kesannya idola aja gak profesional Kalau Lesti udah fix dan tanda tangan hadir, emang bisa semudah itu batalin Wong lesti baru kelar kasus aja tetap profesional datang di konser Betran. Makanya untuk yang katanya fans bestnya jangan mau dimanfaatin terus. Ada undangan mainnya iya iya aja nggak mikir kalau di TV udah sering banget bikin lesti kena sasaran netizen. Kalau udah gini yang dapat image negatif siapa? Dipikir semua fans lesti polos semua apa ya? Ini tertuju dengan postingan Indosiar sahabatnya, tetap kita selalu mendoakan dan support. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Doakan, support, dan dukung untuk Lesti dan Rizky Villar. Dan pasti, kita selalu mendoakan, selalu mendukung, dan selalu mensupport apapun itu keputusan Leslar, dan selalu menunggu kabar baik dari mereka. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru